sebuah postingan video cute Tersebut ya wow Tentunya ada di LFC lagi di Jungle mil Katanya tuh Masya Allah Ada kuda tuh <laughs> Kayaknya ini buat vlog berkuda Tersebut ya luar biasa Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan Kejutan yang spesial Dari Lesti dan Rizky Bilar dalam unggahan ini kita lihat persahabat yang salvak eksperisinya kakak Bilar nih yang mulai pundung ketika dipanggil om ya Tentunya siapa yang memulai, siapa yang marah nih persahabat ya mulai pundungan ya kakak Bilar aduh cute banget Tapi ya pundungnya diunggah kembali oleh kesental Putih skor Bilar ada kalimat caption yang dituliskan Kayaknya si kakak udah mulai pundung dipanggil om Katanya tuh persahabat ya Banyak sekali komentar dan tanggapan juga dari lovers Yakni dari akun Nur Mengatakan Jangan panggil om lagi deh Panggil sayang Wow <hilarious>. Disitu kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Watifaviti Mengatakan Jera sendiri dibilang, "Om, sama bininya masya Allah luar biasa, pengen dipanggil sayang terus ya oleh dede Olesdy. Mudah-mudahan bahagia terus untuk rumah tangga dari idola kesayangan kita." Untuk selanjutnya juga, para sahabat kita lihat di sini ada unggahan spesial banget ya. Ini ada foto dede Olesdy yang sedang... Berfoto juga persahabat ya Foto kuda Apa foto siapa? Kau perhatikan di layar HP-nya ya Terpantau Itu memakai baju orange Kayak si Rizky Bila <laughs> Luar biasa banget ya Di Dallas ini memang luar biasa Membuat kita bahagia ya. Semakin bangga padanya Kebahagiaan mudah-mudahan selalu diberikan kepada ide kita, persahabat, ya Kita lihat juga di kolom komentar Ada komentar dari akun Setio Dhani Mengatakan yang pakai kaos orange yang kemarin makan mie sukses bareng bininya Katanya tuh sudah jelas itu adalah Rizky Bilar ya Mudah-mudahan saja sehat selalu, bahagia selalu Dan mudah-mudahan selalu memberikan kejutan yang spesial tentunya, Untuk kita semua Berikutnya kita lihat juga persahabat sahabat ya Ini momen Dede bersama Papa Dani lihat ya. Masya Allah hubungannya membuat kita semakin bangga Menantu dan mertua luar biasa, kompak, hubungannya sangat harmonis, selalu kocak, persahabat ya. Mudah-mudahan sehat selalu untuk keluarga besar dari Leslar. Untuk ke kabar berikutnya, kita lihat juga, persahabat, Masya Allah, kita disuguhkan vitamin bahagia yang luar biasa juga di malam ini ya. Masya Allah, ciuman bibir yang begitu mesra, yang begitu tentunya meresapi persahabat ya. Pengantin baru ini selalu membuat kita... Baper abis persahabat ya Masya Allah Luar biasa Ketulusan cinta dari keduanya Semakin ditunjukkan persahabat ya Sungguh pemandangan yang sangat indah di malam ini Untuk berikutnya kita lihat juga Ada unggahan spesial Dari Elan Skorpionar Ini mengunggah sebuah postingan Akun tiktoknya kakak bilar Persahabat ya Perhatikan untuk unggahan terbarunya Disitu adalah postingan video ketika cium kening nih. Masya Allah, baru diunggah nih oleh Kakak Bilar di akun TikToknya. Merasa ya. ada kalimat caption juga yang dituliskan yang punya TikTok, cus ramaikan TikToknya nggak Rizky Bilar, yo itu udah di post video yang kemarin bikin warga Konoha pada pingsan. Katanya tuh, masya Allah tetap kompak, tetap solid selalu mendukung untuk Lesti dia bereski bilar. Berikutnya kita lihat kalsabad. Ada sebuah unggahan spesial juga yang diunggah oleh akun kucing talent ID. Ada sebuah postingan foto ini momen cium bibir dari Lesti ke Jorah di persabat ya antara hitam dan putih. Momen mana yang paling bikin melehoi? <laughs> lihat di kolom komentar, persahabat ya, dari Adin Daireon mengatakan yang hitam udah luas nggak kaku, yang putih masih kaku katanya tuh persahabat ya. dari akun Muksiati mengatakan juga dalam kolom komentar yang pakai item vibes-nya korean drama banget, yang putih kayak pengantin baru beneran, kelihatan amatirnya, wkwk. perhatikan persahabat ya, memang lebih luasan dari postingan foto yang memakai gaun warna hitam persahabat ya semakin luas, semakin menunjukkan tentunya ketulusan dari keduanya persahabat yang wah wow, luar biasa Masya Allah, mudah-mudahan bahagia selalu untuk Dede Elasti dan kakak Rizky Bilar untuk berikutnya kita lihat juga persahabat ya sebelumnya, Papa Daniel mengunggah sebuah postingan foto nih, Dede Elasti sedang selfie bareng kakak Bilar dan kita lihat dalam postingan foto ini ada komentar dari kakak Bilar, "Pernah sahabat ya, mengatakan di situ kolornya aduh, sambil dikasih emot menangis nih, Masya Allah, dengan like-nya aja sudah hampir 2.000, bersahabat ya, 1,798.000 likes, Masya Allah." Ini tentunya pundung lagi nih, ya, karena kolornya terlihat, ini senada dengan... Warna baju atau jaket yang dikenakan oleh diri Lesti, ya, wow, bisa senada kayak gini, ya. <laughs> Emang cute, cute banget. Keluarga ini benar-benar bahagia selalu, dan kita tetap kompak dan solid mendukung, mendoakan yang terbaik pokoknya untuk... Idolah kesayangan kita Masih menunggu kejutan terbaru selanjutnya malam ini Tetap stay tune terus dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate dan terhanya selanjutnya Ini dia informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh